Welcome back again Kembali lagi bersama channel yang paling kece ini ya bosku Kita masih juga ditemanin oleh kakek ganteng ini ya Kakek ganteng si uh, dedengkotnya Pragmatic Play ini Siapa lagi kalau bukan kakek Zeus ya bosku Alright baby, lumayan Hari ini gue bawa model di angka 100 ribu aja ya bosku ya. Wow mantap sekali pecahnya bosku Seperti biasa kalau gue main di RTP yang lagi Jos Marco Jos Tom Marco Tok Pasti ya pecah terus walaupun di luar tuh uh, Pecahnya minta ampun ya bosku ya Pokoknya mantap deh Jos Marco Jos Lo lihat sendiri kan barusan tuh pecahnya Jos Marco Joss banget Cuman si kakek ini masih malu-malu biasalah Kalau kita belum puji-puji dia dia Belum memberikan dia belum memberikan apa petirnya dia bosku nah gitu dong jangan malu-malu lu angkat keteknya apa lu belum pakai ini ya belum pakai deodoran ya kekejewus nice nice nice kakejewus mantap sekali jos marco jos bosku mantap sekali yoi kali sepuluhnya langsung dikeluarin dua kali dua kali sepuluh maksudnya bosku udah langsung keluar gila langsung bosku oke okay, langsung aja bagi yang belum tau bahwa gue ada grup WA ya bosku ya grup WA nya ini sangat sangat sangat mantap sekali bosku karena gue sana dan admin admin yang lainnya berbagi pola pola gacor nyam nyam gacor serta trik trik RTP terbaru terupdate setiap harinya bosku pokoknya paling just marko just dan anjir gila kali 10 nya banjir banget banjir banget kali 10 ini aduh mamai aduh mamai mantap sekali jos Marco Josh, sampai ke belakang dulu konek itu ya yang hijau mm, dikasih lagi konek hijaunya bosku ya Oke okay, mantap sekali Jos Marco Jos kita di, di bed 1500 dikasih pecahnya mantap sekali ya bosku ya Semoga dikasih gratisan sesegera mungkin ya bosku ya Kalau belum dikasih gratisan mungkin kita coba buy spin di 40 nanti ya bosku Oke okay, mantap sekali kakek Jius Kakek Jius ayo kakek jus berikan yang mantap-mantap buat cucu gantengmu ini ya bosku Ya bosku lagi. ya kakek ya Oke okay ya jangan jadi kakek laknat lah Kakek laknat buat orang lain aja jangan buat kita ya bosku ya Oke, okay, silahkan uh, yang belum tahu juga link gua main di mana ya. Mau main game om game ini, kakek kayak gua juga langsung aja ke tentang channel gua. Ke channel gua diklik terus di lu ke bagian tentang channel ya bosku ya. Di sana ada link untuk bergabung. Untuk... uh, mantap sekali Untuk masuk ke website yang gua mainin ini ya bosku ya. Ini websitenya situsnya sangat gacor banget recommended pokoknya. lo bisa lihat video gua yang selum, sebelum sebelumnya dan di sana gua PG-nya seberapa aja lu lihat ya bosku ya mau main apapun ya. Tapi gua lebih suka di Pragmatic Play ya bosku. Ya? Pragmatic Play itu lebih familiar lah di, bagi gua ya. Gua belum coba main di PG Soft. Mungkin kalau kalian request bisa nanti gua main PG Soft Sunday ya, Sunday. Oke. Okay. Silahkan aja ya bosku ya, jangan lupa di like-like, komen, dan subscribe dulu yang pastinya bosku Harus di komen ya bosku, kalian juga bisa request game yang mau gua mainin di kolom komentar ya bosku ya. Atau kalian bisa request, apa, uh, gue harus pakai modal berapa ya bosku ya Tapi jangan banyak-banyak modal gue juga, nggak sebanyak itu ya bosku ya. Modal gue tipis bosku hmm, Mantap anjir, kali 25 hmm, Mantap sekali, gila di luarnya gila nggak jadi, gue buy spin, gue nggak jadi buy spin, gue di luar aja dah, enggak apa-apa deh di luar aja, nggak usah dikasih free spin, nggak nggak usah beli buy spin lah, di luar aja udah mantep sekali nih, udah mantep mantap sekali, bruh, hmm, mantep sekali bro, asli, josh parko josh toknar, oke bosku. Hmm, hmm, hmm, hmm langsung otot sensasional ya kan jangan di skip dulu sensasionalnya bosku kalau baru pertama kali dapat jangan di skip kalau udah terlanjur skip ya udah nggak apa apa kalau bagi kalian yang ah itu mitos itu hoax terserah kalian tapi gua udah alamin sendiri ya kalau gua skip tuh pasti yang tadinya mau apa maksuin atau yang tadinya mau jp besar jadinya nggak jadi jadi mendingan apa ditungguin aja dinikmatin ya bunyi dan dancingan koin-koin yang jatuh itu ya bosku ya dan satu lagi jangan terlalu fokus sama layar ya bosku ya jangan terlalu fokus ya langsung santai-santai uh, aja kita sambil ngerokok sambil ngopi ya bosku oke kali ini gue mau nyalahin rokoknya dulu ya bosku ya. kita sambil ngerokok ya sebat-sebat dua abad ya semoga aja sebat aja udah dapet kita dapet lumayan bosku ya bisa kita WD oke langsung aja kita buy spin ini kayaknya masih panjang ya periode untuk gacornya ini ya periodenya bisa kita lihat dari RTP yang lagi, uh, dari angka RTP yang sedang uh, saat ini ya bosku yang sedang saat ini itu berapa RTP nya oh pecah terus loh, eh, pecah terus, dapat petir terus loh banjir sekali petirnya tapi pecahnya masih agak jarang ya di dalam ini Oh kan belum pecah lagi kan tuh nggak pecah lagi kan biasanya kalau kayak gini nih ya biasanya sekali pecah dan konek nanti dapat besarnya semoga aja ya bosku ya atau dia pecahnya di luar tapi besar banget lagi nggak kayak tadi tadi kan udah lumayan besar ya tapi ini bas, pasti bakal lebih besar lagi ya semoga aja ya bosku kita gak ada yang tahu ya bosku ya. Hmm, kan langsung dapat ke 15 belas just, just ya gak? langsung auto megal gak apa-apa di skip megalah yoi slaughter yoi yoi para, para slaughter kita lihat sepertinya ya bosku ya Benar-benar kalau emang pecahnya di luar itu maunya di luar aja bosku kita by spin langsung rumkat ya bosku ya langsung kita gak balik modal gak apa-apa lah bosku ya langsung aja kita balikin modalnya dengan cara di luar ya kita spin spin manja aja di luar ya bosku pasti dapat kok pasti balik ini soalnya rtp-nya masih tinggi ya bosku ya hmm, mantap sekali jos marco josh tomarco bagi yang mau tahu pola pola gacor jam jam gacor serta trik trik rtp terbaru terupdate setiap harinya langsung aja ke grup wa gua bosku ya linknya ada di tentang channel di, di tentang channel linknya itu loh sangat sangat lengkap ya bosku ada untuk daftar ke uh, website yang main yang gue mainin ini ya website rekomendasi tergacor untuk bermain slot ini ya bosku nah, ada juga yang uh, untuk lihat uh, promo-promoan ya bosku ya promo-promo dan bonus-bonus yang diberikan sama website yang gue mainin ini ya bosku bonusnya macam-macam pokoknya gue gak bisa jabarin dah pokoknya banyak aja bonusnya silahkan aja kalian klaim bonusnya tapi kalau misalnya mau klaim bonus gue bisa bantulah untuk japri adminnya supaya fast respon Uh, uh, uh bener kan apa gue bilang? Apa gue bilang nih? Tuh tuh tuh tuh tuh tuh. tuh ayo petir, guys. bener banget kan? Lihat. Lihat nggak Pecahnya di luar, Bosku. Waduh, dapat ya. Dapat krispin kita. Pecah di luar mantap banget, Bosku. Kalau tadi dikasih petir kali 15 saja. 23.000 kali 15 kan udah dapat ribu lebih kita gitu, itu. Mantap sekali enggak tuh. Mantap lah, Just Marco, Just Top Marco. Top ya, Bosku. Ini gratisan semoga aja dikasihnya. Mantap ya, Bosku. Jangan kayak tadi ya, kita buy spin malah boncos. Ini gratisan biasanya sih uh, mantep ya. Kalau so, bisa misalnya ini gratisan yang sekarang ini enggak uh, bagus, mungkin nanti di gratisan ketiga kalau dapat lagi, kalau enggak dapat kita buy spin ya, Bosku. Ya, di yang ketiga itu pasti bagus itu. Gua jamin deh. Ya. Deskrips dulu kopinya Mas mantap sekali. Ah. Yo, ion screw. Oke, mantap sekali Bosku 3000 coy. Yang nice, Mantap sekali langsung dapat super. Super ya. Oke, okay, Just Marco, Just stop Marco atau Bosku? Nice ayo jem juga oh enggak oke okay, nggak apa-apa nice banget udah kali 30 ya bosku masih ada 4 risk terakhir ya bosku risk sisanya masih ada 4 oke okay. ditambahin lagi oke okay. 32 bosku nice ayolah ayo yang terakhir dikasih mantep lah Pecahinnya yang banyak dong ya oh, hijaunya juga sama kuningnya ya hijau pasti kuning juga nih kuning-kuning nih. Kuning, kuningnya sama biru jos Marco jos. nice banget Oke dapat 191 dibalikin modal kita yang tadi ya bosku Oke mantap sekali bosku sepertinya udah cukup lah bosku ya dapet 300 dari modal cepet kita coba uh, WD aja abis ini ya bosku ya kita kalau misalnya nggak dapet free spin ketiga kita langsung WD aja bosku Oke, okay, sepertinya kita nggak dapet ya bosku ya. Kita nggak dapat free spin tambahan yang ketiga. Jadi kita langsung aja cekidot ya bosku ya. langsung Langsung cek, cekidot ke, ke ke ini. Ke bagian withdraw ya bosku. Kita tarik semua uangnya. Jangan sampai disedot lagi sama mulut laknat si kakek ini ya bosku. Oke, okay, free spin terakhir. Eh putaran terakhir dah. Oke, okay, lanjut. Oke, okay, kita WD aja bosku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bosku. Bye-bye semuanya.